Kembali lagi di B Channel, ini ada yang banyak request nih, Velos ini varian 1500cc, karena yang varian 1500cc, headlampnya sudah proyektor, untuk Veloz 1300cc, headlampnya belum proyektor, walaupun sayangnya dia belum ada LED DRL-nya, headlamp chrome, nah ini ada bonus nih, DRL di tengah, dial aftermarket, standarnya nggak dapet, ini ada fog lamp di bawah, ada list chrome-nya di atasnya, yang versi facelift ini, grill di bumpernya gede banget ya, jadi banyak yang bilang juga kayak komis pak raden ini sebenarnya. kita lihat ke mesin, perubahan terbesar Avanza ini ada di mesinnya sekarang mesinnya berbaru, dual VVTi tenaganya 104 PS ini misalnya dia ruang mesin belum dicat warna bodi masih warna dasar, ini ada modul ABS nya sini. untungnya untuk kap mesin sudah ada perdam walau belum dicat sewarna bodi ini ada lakukan juga di sini dan bedanya lagi yang varian 1.5 velas ini finishing bannya tuton polish dengan profil ban 1.85 65 R15 bannya download NAC ada emblem dual ti ini ada side body molding ada list chrome juga spion sudah menyatu dengan sen sudah menyatu dengan spion saya lihat, sayangnya antenanya masih model kayak gini model tarik gini, kalau oh, ini harganya udah 222 juta loh ya manual antenanya masih standar banget juga handle chrome walaupun belum punya akses aksesori juga untuk door trim dia nggak full plastik di sini ada bahan fabric diberi finishing warna silver di sekitar power window cuma ada tombol central lock belum ada tombol power door lock jadi tapi untungnya dia punya fitur auto door lock by speed jadi kita central locknya masih tuas dari sini karena belum ada tombol por door lock nya sendiri ada cup holder nih bisa muat 3 ada door pocket speaker nah yang ini velos sudah ada heater Iternya lucunya nggak tersat nggak nyatu dengan AC nih terkait front, sorry ada rear defogger. Lucunya ada defoggernya nggak nyatu sama AC, dia tombol sendiri di sini. Udah electric mirror, walaupun belum electric retract dan ada indikator alarm. Di bawahnya laci penyimpanan. Itu ada tuas untuk pembuka kap mesin. Nah untuk yang velos beda nih nuansa videonya Kalau yang biasa standar kan dia warnanya orange tengahnya ini dia warnanya kebiru biruan putih kebiru biruan jadi udah serasi dengan pinggirannya juga yang warna putih kebiru biruan lengkap juga di sini ada MID dan untuk tipe Velos ini udah ada audio steering switch nili server safety standar semuanya dual SRS airbag dan ini ada jahitan kulit asli ini di setirnya jadi dia udah liter wrap steering wheel wiper dan juga di sini untuk pengaturan lampu serta fog lamp yang terintegrasi untuk setir sendiri dia di sini. Dari samping sini pengaturannya, coba buka, nah ini, dia sudah tilt walaupun belum teleskopik Nah, head unit untuk yang varian 1500cc sudah monitor, karena Veloz yang 1300cc belum dibeli monitor seperti ini Ini juga dia finishingnya sekarang keren nih, dia black glossy, di kiri kanannya diberi Silver Untuk Avanza juga lebih lengkap dari Xenia karena dia ada indikator passenger seat seatbelt, apakah sudah dikenakan atau belum yang tadinya ini cuma tombol hazard saja sekarang hazardnya tinggal ke bagian sparo. ac walaupun belum ada pengatur arah semburan, sekarang dia ada open up -nope, open close air. Yang sebenarnya kurang berguna juga sih di kota besar. Di bawahnya sini ada soket lighter. Dan ini varian transmisi manualnya tadi, 5 speed yang harganya 222 juta. Ini ada park brake dan ini ada console box yang bisa jadi armrest juga. Di bawahnya lumayan dalam nih. Ini juga di sini bisa jadi tempat koin. kiri kanan ada penyimpanan kecil. Saya joknya masih fabric nih, warna hitam. Seatbelt, sayangnya belum ada head gesture, hand grip juga masih fix. Dan untuk sunvisor, sudah ada vanity mirror. Untuk spion tengah, sayangnya dia tetap belum day night view nih. Ada lampu baca juga di sini. Dan sunvisor untuk driver, sayangnya belum ada vanity mirrornya Ini tadi safety satu lagi, SR-SR back di sisi penumpang depan, ada tweeter di Pilar A, ini ada beautising warna silver nah ini, ada di disitu lacanya belum softening sayangnya ini tadi motif fabric dari joknya sayangnya belum ada high gesture cuma memang udah ada improvement di versi improvement awal yang dual airbag, joknya lebih tebal kita lihat ke belakang nah di belakang ini tetap ada bahan fabric ada finishing warna silver, sekitar power window tuas sudah chrome tadi depan juga sudah chrome di bawah kapolder juga sama banyaknya bisa sampai tiga ada speaker duduk di belakang tadi posisinya tersebut tinggi 178 ini lega ini ada seatback pocket di kedua sisi seatback pocket dan ini ada kapolder nih nah ini bisa jadi kapolder ini masih ada ya karena memang ini penggerak belakang tadi ini mau posisi sliding ini paling maju, ini paling mundur jadi slidingnya emang gak sejauh R3 sih cuma segini aja, jarang maksimal slidingnya ini lay outdoor team tadi hand grip di belakang juga masih model fix, sayangnya baris ketiga gak dapat hand grip tapi seat belt sampai baris ketiga di tengah juga seat beltnya masih fix, tapi ini ada improvement ya seat beltnya udah 3 titik sejak Grand New Avanza ini untuk penumpang tengah dan ini dapat headrest yang terpisah jadi kalau headrestnya supaya maksimal dia harus disamakan posisi reclining nya dan ini adjustable semuanya adjustable tingginya bisa teripal 50-50 ini layout seburunya ini. kerennya memang ini velos ini full black oke okay. kita coba ke belakang ini dia one nah ini saya duduk di belakang kita coba posisi tegak tadi sebenarnya ini posisi paling mundur ya kursi tengahnya nah ini ini posisi paling mundur saya tinggi 18 yang ngepas nih jadi sebenarnya masih manusiawi lah duduk di belakang di sini juga ada penyimpanan cup holder ada pocket juga di sini di sini juga sudah ditutup pilarnya ini tadi sih untuk penumpang tengah tiga titik juga penumpang tengah baris kedua lampu baca ini double blower ya tadi dia ada pengaturan speed fannya sampai tiga. Ini sayangnya tadi nggak ada hand grip, tapi untungnya tetap ada seat dan laci penyimpanannya juga ada sampai di sisi kiri dan ada cup holder. Nah ini kelebihannya sebenarnya, jadi terlipat lima puluh lima sempurna sampai ke dasarnya nggak cuma sandarannya aja. Oke, kita lanjut lagi lihat bagasinya. frame belakang standar kelas ini LMPV masih masih Ada rear upper spoiler. High mount stop lamp nah tadi nih ada rear defogger. Rear wiper, ada list chrome. Nah, beda sama Kijang Innova Venturer ya. Kan sebenarnya Veloz ini sekarang dibeda ini sama Avanza. Nah, untuk yang varian 1.5 ada emblem 1.5. Cuma dia masih nempelin emblem Avanza. Kalau Venturer kan emblem Kijangnya udah hilang. Nah, ini di sini kalau yang Veloz nih dark chrome ini bukan chrome mengkilap dan untuk yang Veloz ini juga dia udah di smoke headlampnya jadi lebih gelap warnanya nggak merah terang di bawah ada mata kucing dan ini sensor parkir 2 titik dan ada muffler cutternya juga kita lihat ke dalam tadi dia bisa terlipat 50-50 secara sempurna sampai dasar joknya jadi nggak cuma atasnya doang kayak mobilio cuma atasnya doang kendaraan atas, bawahnya nggak bisa, ini bisa terlipat sempurna dan ini dia, bagasi syarapnya ada di bawah ini tadi warna stop lampnya, yang sini agak gelap varian veloz dan ini desain seluruhannya ini dari belakang bagus dia stop lampnya, yang facelift ini niat desainnya diubah jadi desainnya menyatu nih, sama garnisnya, walaupun garnisnya menyala lampunya ini juga tadi side body moldingnya, udah list krom oke, okay. sekian review saya mengenai Toyota Veloz 1500cc varian manual, terima kasih sudah menonton